jumpa lagi nih guys ya kita masih bermain di Sweet bonanza nih dengan modal 100 ribu aja cuy kita bawa modal 100 ribu dan kita langsung teruk termanya di putaran 10 ping ya guys ya di back 800 cuy semoga aja kali ini kita mendapatkan profit dengan pola terbaru ya guys ya nah ayo dong semangka pecah yang kagak mau semangka pecah cuy oke habis putarannya cuy langsung kita up-kan aja bagnya ke 2400 dengan putaran 10 turbo cuy seperti biasa, putar-putar manja langsung kita gaskan aja cuy 10 turbo oke okay, guys nah anggurnya pecah oke okay. hmm malah berkurang saldo kita cey. Nah kurangnya nggak jadi lama nih cey. Delapan ribu ya kan dengan bet dua Oke jam birunya pecah pisang pecah mantap nih. Oke di sini sudah habis putarannya. Masih kita upkan aja lagi bednya ke tiga ke 4.800 delapan cey. Di putaran 30 puluh quick cey. Oke di sini guys ya yang baru datang nih. Ayo di Subscribe lagi, cuy. Yang belum subscribe bisa subscribe, cuy. Dan aktifkan loncengnya dan dapatkan info seputaran pola terbaru dari kita dan updatean terbaru dari channel kita, yes, ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan share, cuy. Oke, okay, kita lanjutkan aja tanpa basa basi. Kita langsung gaskan aja nih, cuy. Di sisa 22 spin lagi, cuy. Oke, okay, dua lollipop. Lollipop mulu, guys. Kan? Masih belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan skater, nih, cuy. Oke. Okay, belum mau. Iset tiga lollipop, cuy. Nyangkut di atas ini satu, ya, kan, guys? Malah yang di atas, cuy. Oke. Okay, nah, semangka pecah. Pisangnya juga pecah, ini nih, kan? Diungunya pecah juga, nih, cuy. Mantap, nih, cuy. Kalau di dalam freezer, kemiten di dalam skater itu nih ditambah perkalengnya mantap benar itu cewek ya kan oke okay. putaran terakhir ya guys ya oke okay. nah habis ya guys. habis kita main ke 30 puluh terbocil masih di bed yang sama semoga aja kali ini kita mendapatkan token yang mantap-mantap di putaran ini ya guys ya oh okay sambil ngudut aja guys ya sambil ngudut santai-santai kita putar-putar kalian juga boleh juga sambil ngopi sambil makan sambil lihat ini-ini guys -ini, ya jangan lupa ser lagi cuy oke okay, nih nah buat perisik nyanggur oh, mantap oke candy hijaunya ya. ini belum jumpa-jumpa guys -jumpa, lollipopnya belum jumpa-jumpa nih oke candy hijaunya connect lagi mantap nih sama lagi yuk, satu lagi yuk satu lagi nah catat juga coy akhirnya akhirnya kita mendapatkan Lollipop 4 keter okay, pertama yes, ya guys ya oke okay, kali 25 lima kali konek coy oke okay, masih belum ada pecah-pecahan atau koneknya yes, ya guys ya bisa n nih guys ini kalednya udah ada gede-gede tapi gak ada konek kaled coy Oke okay, kali, spin, ini untuk kali dua puluh lima kali kali dua puluh lima dua kali dua puluh langsung dapat super bie ya untuk skater yang pertama ini guys dapat super kan? dapat superbie, hampir 300 sih, Cuy sisa satu spin nih semoga aja kita JP yes, ya? nah cuman 290 ya, yes, ya? Yang kita dapatkan di skater pertama. Oke, kita turunin bid ke 2400 tanpa masa basi tetap mikir panjang kita langsung gas buy ini. Karena tidak profit kita mendapatkan free skin-nya, kita gas buy aja, sih. Oke, dapat lolipop pink ya, guys. Kenapa nih enggak enggak di luar aja dapatnya ya, kan lolipop ya kan? Harus dibeli dulu ya, kan? Oke, yeah, kita tahu ditambah lagi perken kita. Kali empatnya ini kayaknya lumayan mantap ditambah lagi kali 2. Oh, eh okay. pecahannya cuma segitu dong, cuy. Dapat nes kita, cuy. Atap lah ini, lumayanlah ini tapi belum balik modal kita, guys. Nah, belum balik modal. Masih 58 ribu guys. Oke, okay, anggur pecah, mantap. Gengginya semangat, mantap pisangnya lagi, mantap nih, guys. Tambah perkalinya, yuk. Oke, okay, amber lagi. perut 10.000, Nah, ditambah lagi, lo. Kali 17, cuy. Dapat sensasional ya, Nah, gas yang pertama nih, bay. Ya, ya, guys, ya. Aduh, sore, guys, ya, guys. <laughs> Sorry, guys, ya. Dapat sensasional kita, guys. Oke. Okay. nih, guys. Sibon nih Sibon nih Sibon si anggar ya Tunggu nih, C. C. Gini dia Oke okay, kali 9 C Kita mendapatkan 6.000 C Nanggung C Nanggung nih Nanggung nih. 300 ya. Nah ada 300 aja, C Tambah lagi yuk Mantap kan ya, ya. Tambah lagi yuk, sekaliannya Tadak mau C ya, cuma dapat mega kita gitu, C dapat mega Oke, okay, di sini kita udah balik modal ya, guys ya. Udah balik modal, udah 400 pas nih. Yes, ya. 400 pas kita deh ya ini. Memang kebetulan betul pas nih. Masuk up ke 500. Dan kita langsung turunin bet-nya Ke 400 saja ya dengan putaran manja yang 30 auto spin nih tanpa centang, Oke, okay, kita putar manja semua aja kan. Dapat mm, scatter-nya lah. kurang-kurang nih cuy skaternya tiga-tiga mulu cuy nyangkut mulu ada apa nih guys nah guys yang untuk polanya ya 10, 10, 30, 30 30, bye ya guys ya sama lagi 30 ya guys ya ikutin aja timah aja nih guys timah aja nah semoga aja kalian mendapatkan profit juga guys kalau udah rungkat itu jangan digas lagi cu Jangan cu Kalau udah rungkat tuh Udah rungkat dua kali ya Di stopin aja Mungkin belum harinya guys Oke semangatnya pecah nih Sisa 10 spin nih guys ya Sisa 10 spin Dan Masih 500 ribu aja ya, kita yang dapat, ya. Mondal Semua Udah lagi tadi kita guys ya maunya 100 kali gitu, ya ya apa-apa cuy profit tipis sih ya. penting kita bisa WD cuy bisa beli rokok satu slot lah ya kan bisa juga kita makan enak nih cuy ya, sambil ngopi-ngopi ya, kan ngopi-ngopi santai menikmati hasil WD ya kan nah kalian kalau mau main ya main juga cuy tapi lihat juga ya kan buat tuh jangan asal-asal main gas pelan cuy dan setarakan aja dengan saldo kalian coy. nah itu sih saran aku ya. Dan kalau mau main ya main dan satu lagi cuy kalian kalau main ya gunakanlah kena uang kenakalan kalian cuy jangan menggunakan uang kebutuhan atau uang pokok atau uang beras gitu ya guys ya ini, -ini cuman hiburan semata deh. hiburan untuk mengisi waktu luang anda aja Selain gabut bisa juga main cuy Dengan bad-bad baiknya Apa juga bisa Asalkan WD aja cuy Nah tinggal 5 spin nih uh, Saldo kita berkurang nih ya guys ya 400 ya guys ya Yang penting kita bisa WD aja guys Nah itu deh Oke okay. 1 spin Oke okay. Nah habis ya guys ya Habis Betulnya Baik ke, kembali lagi ya guys ya ke 500 ya guys ya langsung kita jaskan aja nih 10 auto skin pola terakhir yes, ya guys ya 5 aja dari awal sampai akhir ya guys ya kalau mendapatkan polanya nah terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya guys ya terima kasih banyak yang udah, sus, eh, yang udah subscribe yang udah support channel kita terus nah terima kasih ya guys ya dan pantau terus channel kita ini guys dari kita mendapatkan info Seputaran pola ya, pola terbaru atau SNS atau updatean updatean terbaru dari kita nih guys ya. Oke, okay. mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya guys ya. Ini cuma hiburan guys ya untuk mengisi waktu luang Anda ya guys ya. See you next time. Sampai jumpa dan bye bye.